Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman dengan saya, saya Bang di anak MMO, MMO. Yang, yang akan teman -teman menemani anda kembali dengan membacakan kisah dari negeri 1001, 1001 malam saat, saat ini kita, kita masih ter terus menceritakan kepada teman-teman tentang seorang tokoh yang sangat terkenal bernama Al Abu Nawas. Pastikan saat ini teman-teman sedang dalam posisi, posisi santai dan, dan akan, akan beristirahat untuk menyimak cerita-cerita dari saya. Saya, saya mendoakan, mendoakan buat teman-teman semua, semua di sana di dimanapun berada. berada Benda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya berbahagia bersama keluarga. juga bagi teman-teman yang sedang uh, sakit semoga diberikan kesembuhan dari penyakitnya dan jika teman-teman yang sedang pusing dan sedang menghadapi banyak masalah semoga Diberikan, diberikan penyelesaian baik -baik yang terbaik dan tentunya, tentunya semuanya, semuanya perlu kesabaran Tentu, dan untuk itu teman-teman semua saya, saya ajak ya, ya, ya, ya, ya, ya. rilek sejenak untuk uh, mendengarkan kisah-kisah dari Abu Nawas yang, yang sudah kita, yang kita kenal adalah, adalah tokoh yang, yang, yang sangat, sangat, sangat jenaka darat, namun sangat, sangat, sangat cerdik setiap, setiap, setiap kisah-kisahnya mengandung, kisah mengandung inspirasi, inspirasi kehidupan, kehidupan pada, pada, pada, pada, pada, banyak, banyak hal yang bisa dipetik pada, pada, pada, pada, dari semua kisah-kisah ya. tetapi sebelum saya lanjutkan video ini buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Agar, Agar saya, saya bisa terus berusur, menceritakan Kisah-kisah Abu Nawas Yang lainnya Ya teman-teman ya, ya, ya Sekarang saatnya Teman-teman rileks. Ambil, Ambil posisi yang enak, enak. Betul-betulkan posisi bantal Teman-teman Tarik selimut dan dengarkan Kisah, -kisah tentang kisah Abu Nawas ini Gak perlu menonton video ini Cukup dan dengarkan dan saja. Dan saja Anggap saja ini Daunnya yang, yang Anda, anda dengarkan di masa, masa kecil dulu. E, terima kasih sudah mampir di channel anak Embong. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya dan tinggalkan komentar untuk persahabatan. Baik, baik, teman-teman. Kita, kita lanjutkan, lanjutkan kembali Kisah Abu, Abu Nawas yang, yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Namun, namun sebelum kita, kita ke, ke Cerita yang kita kenal dulu, apakah Abu Nawas ini? Abu Nawas adalah seorang tokoh yang bernama lengkap Abu Ali Al Hasan bin Hanif Al Hakr. Dikenal sebagai penyair Arab yang sangat lihai namun di berbagai belahan dunia Abu Dawud sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Dawud juga sangat cerdik saat menghadapi raja atau sultan dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Yang, yang konon diketahui pada saat itu rajanya juga sering menanyakan hal-hal yang anak-anak terhadap Abu Nawas awas, uh, guna nah, mengetes kekiranya sekaligus ke kecerdasan dari Abu Nawas Abu Nawas juga, juga seringkali diminta pendapat-pendapatnya oleh Sang, sang Raja, Raja. Ya, karena solusi-solusi yang, yang diberikan Abu Nawas, Nawas was, memang pada saat, saat itu eh beda, beda dengan, dengan apa yang, yang diberikan oleh petinggi -peti -peti -peti kerajaan teman-teman ya. ya jadi ya. sehingga raja mempercayai raja Abu Nawas, nawa's untuk hal-hal yang sulit dipecahkan Abu Nawas adalah seorang yang sufi yang paham Al-Quran dan hadis, hadis tetapi dia lebih sering menampakkan tingkah konyol dan, kontroversi. dan dia kontroversi dia hidup di masa raja atau sultan Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah sekaligus hidup di masa Imam Sa'di. Kisah ini dimulai pada saat Abu Nawas baru pulang ke rumah yang mana ia mendapati Rumahnya dalam keadaan berantakan Abu Nawas pun kebingungan dengan kondisi rumahnya Sehingga ia menanyakan apa yang terjadi kepada istrinya Di saat ia sedang tidak ada di rumah Istrinya pun menceritakan kepada Abu Nawas apa yang terjadi Abu, Abu Nawas Awas hanya tertunduk sedih, sedih mendengarkan penunturan istrinya. istrinya. Tadi Padi, pagi, pagi, pagi beberapa, beberapa pekerja kerajaan, kerajaan atas titah langsung bagi tiga raja membongkar rumah dan, rumah dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka tadi malam Baginda bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan dan Baginda juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas apalagi mengganti kerugian. Inilah yang membuat mem Abu Nawas memendam rasa dendam terhadap e, Sultan Harun al ya. Sementara uh, Sultan Harun al ini terkenal sebagai raja jadar, yang bijaksana ya. Lama Abu Nawas memeras tak, otak namun tak, belum juga ia ya, menemukan muslihat apa untuk membalas Sang, Sang Baginda Makanan, makanan yang tidak, dihidangkan tidak, tidak, oleh istrinya pun tidak, tidak, tidak, tidak dimakan Karena makanan. nafsu makannya lenyap malam, malam pun tiba, tiba. Namun, namun Abu Nawas tetap tidak, tidak beranjak Besok hari Abu Nawas melihat, melihat lalat-lalat mulai, mulai menjermu makanan Abu Nawas yang, yang, yang sudah basi karena, karena tidak ia makan, dia makan. Namun, Namun ia tiba-tiba tertawa riang. Saat, Saat itu Abu Nawas mendapatkan inspirasi tentunya ya, makanya ia tertawa riang. Lalu ia berkata kepada istrinya, Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi. Begitu eh, Abu Nawas berkata kepada istrinya lalu si, istrinya, si istri pun bertanya dengan heran untuk apa lalu Abu Nawas menjawab Sikap. untuk membalas baginda raja dengan uga berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana setiap di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata Ampun, Ampun tuanku hamba menghadap tuanku baginda bagi hanya, hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang, yang diundang. tidak diundang mereka memasuki rumah tanpa, tanpa mereka, mereka memasuki rumah hamba tanpa, tanpa, tanpa izin dari hamba dan rani memakan makanan hamba bagi dasar yang sudah merasa langsung menjawab dengan kasar siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu wahai Abu Nawas Abu Nawas menjawab lalak-lalak ini Tuan-tuan kata-kata Abu Nawas sambil membuka penutup piririan Abu Nawas sadar yang dihadapinya adalah seorang, seorang ulu, Jadi dia iya, iya, pun tentunya iya, sangat, sangat berhati-hati iya, dalam menyampaikan iya, Pemasalahannya ya Dia iya, iya, iya, iya, pun iya, tidak, tidak, tidak mau konyol Kepada siapa, konyol. Konyol. Kepada kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada baginda junjungan hamba Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini Kata Abu Nawas Lalu, tadi yang bagaimanakah yang engkau, engkau inginkan dariku, Abu Nawas? Hamba, hamba hanya menginginkan izin tertulis, tertulis dari baginda, baginda, sendiri. baginda sendiri agar hamba bisa bersama, dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda, baginda, baginda, baginda tidak bisa, tidak bisa mengalahkan, mengalahkan diri menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat, saat itu, itu para menteri sedang berkumpul, berkumpul di istana. Maka, dengan terpaksa, baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu, dimanapun mana hingga mereka tinggal. Setelah mendapatkan surat itu, tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di dirinya hingga mereka berterbangan dan tinggal di sana sini dengan, dengan tongkat tong, tong, besi yang, yang sudah sisa, sejak tadi dibawanya dibawa di dari rumah Abu Nawas mulai mengejar dan memulih nah, lalat-lalat itu nah, dan lalat-lalat nah lalat yang, yang hingga, singang, 800 -800 -800 -800 -800. Yang hingga di kaca dan, dan dimanapun lalat-lalat itu hingga kuceğim. terus diburu oleh Abu Nawas Abu Nawas dengan luasan memupuk kaca itu hingga hancur. Lalah lalat di kaca, kaca digubungnya lalat itu di kaca itu sehingga kaca yeah, kacanya yeah, hancur pecah kaca itu kaca, kaca kerajaan kemudian, kemudian... Itu lalat itu hingga-hingga pas yang indah. indah itu pun itu tak luput dari, dari Amukkan Abdu Nawas dengan tongkat sisinya ya lalu kemudian ada lalat yang hingga patung, iya sehingga itu, itu pun tak luput, luput dari pukulan Abu Nawas menggunakan tongkat besinya sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di di terbayang raja ternyata makanan raja pun kena gigas sama dia tuh ya Baginda, Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri kepada sang Baginda Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur Bukan hanya itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu Kini dia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas Abu Nawas yang nampak lucu dan dada -dada sering menyenangkan orang itu Ternyata bisa berubah menjadi kegaran dan ganas Serta mampu membalas dendam terhadap orang yang musiknya Bahkan terhadap seorang raja pun yang berani membalas Wah. Kalau, Kalau saya, saya rasa ya, sih apa ya, yang dihancurin Abu Nawas di istana Sebanding dengan kerusakan yang terjadi di rumahnya Abu Nawas ya teman-teman Karena pastinya barang-barang yang ada di kerajaan ya, ya, itu ya. ya. nah, ya. nah, Pastinya barang-barang yang, ya, ya. nah, yang sangat berharga dan sangat mahal ya Setelah, Setelah aku, aku merasa puas dan aku, aku merasa impas aku, aku Abu Nawas pulang dengan perasaan lega Istrinya Pemirka, pasti pang -pang sedang menunggu di rumah, pang -pang rumah untuk mendengar cerita apa yang dibawa yang dari istana Nah, nah demikianlah kisah singkat, singkat dari, dari Abu Nawas, abu Nawas dan ceritanya ia membalas perlakuan semena-mena dari uh, rajanya yang mengajak-mengajak rumahnya Abu Nawas ya teman-teman ya. Saya rasa. Tidak, Tidak ada, ada uh, seorang pun yang seberani Abu Nawas ya, nawas apalagi dikatanya hanya, dikatanya hanya sebagai rakyat, rakyat jelata ya, Abu Nawas ini teman-teman ya. Nah, nah, semoga semoga uh, kisah, kisah ini bisa menginspirasi uh, kita semua dan kita ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik dari kisah Abu Nawas ini. Demikianlah teman-teman, semoga teman-teman terhibur dengan kisah, kisah ini. Jangan, jangan lupa, lupa ikuti terus anak embok e e dan, dan masih, masih banyak kisah-kisah Abu Nawas Nawa, yang ya, akan saya ya, bacakan untuk teman-teman dan, dan mungkin selanjutnya akan ada kisah-kisah ya, yang lain. Jangan lupa diberi komentar dan masukan. Dari sahabat semua kepada anak embok dan bingung. mungkin ada kisah yang mau diceritakan di channel ini Sehingga ya. ya saya, saya bisa mempersiapkan kisah selanjutnya nah, ya teman-teman ya, ya, ya, ya. Akhirnya saya pamit undur diri walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai, Sampai ketemu